Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Balik lagi di Play Sore. Sebelum video mulai, sorry banget guys, gua sama sekali nggak sadar kalau masker gua kebalik di video ini. Udah, <laughs> ya, gitu aja. Selamat menonton! Dan di video kali ini, gua excited banget karena gua mau ajak kalian buat ngeliat salah satu villa honeymoon yang baru aja buka guys di daerah Canggu. Dan villa ini baru buka tiga minggu yang lalu, so pastinya propertinya masih baru banget. Gue juga penasaran karena gue sendiri juga belum pernah masuk ke dalamnya. Kita lihat bareng-bareng di dalam villanya, kayak gimana, harganya berapa, dan kira-kira worth it atau enggak. So, nggak salah, lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuman aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi sekarang Traveloka itu udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Dan buat kalian yang pengen nginep makin seru di resort, villa, glamping, guest house atau apartemen, caranya gampang banget. Buka aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays, tulis nama destinasi atau tempat menginap yang kalian tuju, Pilih tanggal, dan booking deh! Dan ada satu lagi nih guys yang baru dan menurut gua keren banget dari aplikasi Traveloka Dimana sekarang kalian bisa langsung menghubungi tempat kalian menginap dari aplikasi Traveloka dengan fitur chat pengelola Jadi pastinya disitu kalian bisa tanya-tanya lebih detail tentang tempat kalian menginap sebelum kalian booking Pastinya kalian bakalan jadi lebih gampang buat nyari tempat menginap yang paling sesuai sama kalian Seburuan, so, download aplikasi Traveloka sekarang dan cobain fitur-fitur barunya Semuanya, how are you guys? Udah tahun 2022 nih, dan di tahun yang baru ini, gue juga pengen ajak kalian ngeliat sebuah villa yang baru aja buka. Namanya Astera Villa Canggu, dan ini villa yang paling baru di daerah sini, guys. Tapi coba lihat deh parkirannya, meskipun masih baru, yang booking di sini tuh banyak banget. Makanya, gue jadi penasaran, kok bisa rame gitu ya? Pas baru masuk, area lobbynya lumayan gede dan banyak banget sofa dan kursi di situ abis check in, gua dapet key card villanya dan gua juga dikasih tisu buat cuci tangan dan pastinya welcome drink juga. Cheers. Jangan lupa buat check in pake aplikasi pelindungi ya kalau kalian stay di sini. Gua baru aja udah selesai check in guys dan kamar gua ada di 812. Nah ini ada yang lucu guys karena pertama kali kalian abis ngelewatin lobby-nya, Buat masuk ke kamar kalian, jalanannya itu dari pasir, guys. Dan ini unik banget sih, gue belum pernah lihat sebelumnya ya. Kok kepikiran gitu, bikin ide kayak gini? Tapi ya minusnya kalau pas musim hujan kayak gini, jadi rada becek ya. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena selalu ada petugas yang standby buat ngebantu kalian dan ngerapiin pasirnya ini. Dan sekarang gue udah sampai ke villa gue. Tuh guys, 812, kita langsung masuk aja. Let's go! Wow. Oke okay guys, pintu masuknya ada di belakang gua yang ini. Dan ada yang unik guys, karena seperti yang gue bilang tadi, jalan masuk ke sini itu terbuat dari pasir. Jadi buat masuk ke dalam vilanya ini, kalian harus lepas alas kaki ya guys. Nah begitu masuk ke villanya, di sini tuh kayak ada lorong kecil, ada hallway, dan di sebelah sini tuh ada mini garden yang disekat sama kaca gini guys. Dan ini cakep banget sih menurut gue, kalian bisa lihat ya. Tanamannya di sini benar-benar terawat dengan baik. Dan kacanya tuh ukurannya gede-gede guys. Tapi kalau kalian butuh privasi lebih, kalian bisa tutup pakai roller blind yang ada di sini. Masuk lagi ke dalam, di sini langsung ada TV yang gede banget. Tuh kalian bisa lihat, gede banget. Dan ini bukan TV LCD biasa guys, tapi ini Smart TV yang web WebOS dan tadi gua udah cobain. Ini gua cobain streaming di Youtube juga bisa. Seperti biasa ya, di depannya TV pasti ada coffee table dan juga sofa buat kalian nonton TV. Untuk sofanya di sini tuh nggak terlalu besar, karena bantalanya cuma cukup buat dua orang aja. Dan sofanya ini terbuat dari rotan guys, tuh kalian bisa lihat. Satu hal yang bikin villa ini kerasa kayak spacey banget dan gede banget adalah bagian plafonnya yang kalian bisa lihat ya. Di sini itu plafonnya bukan yang ketutup gitu guys Tapi kalian bisa lihat langsung ke bagian kuda-kuda segitiganya Dan di atas itu udah didesain cakep banget dengan tekstur anyaman Sedangkan AC-nya ada di atas itu dan ini AC-nya dingin banget Jadi kalau misalkan siang-siang pun gue jamin kalian gak bakal kepanasan Apalagi di atas itu masih ada kipas angin yang di ke plafon Dan di tengahnya ada lampunya buat pencahayaan Nah, di belakangnya lagi, di sini kayak ada semacam mini bar gitu, guys. Kita mulai dari bagian atasnya. Di sini ada microwave. Di sebelahnya lagi di sini ada pemanas air, dua cangkir, kopi teh dan gula. Ada dua botol sparkling water dengan ukuran yang besar. Mungkin ini isinya sekitar satu atau satu setengah literan ya. Jadi gua rasa cukup banget buat kalian stay selama semalam di sini. Dan pastinya kalau kalian stay lebih dari semalam di sini, botol itu bakal direfill. Di sampingnya lagi, di sini ada wastafel yang desainnya gue suka banget. Warnanya hitam doff. Minimalis banget ya. Di bagian bawahnya, di sini ada banyak banget compartment. Ada mini fridge, yang di dalamnya juga banyak minuman yang bisa kalian beli. Dan harganya ada di atas tadi. Di sebelahnya lagi, di sini ada sendok, garpu, pisau, yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian butuh alat buat makan. Dan piringnya juga ada di sampingnya. Di bawahnya lagi, di situ ada beberapa snack dan minuman yang bisa kalian beli. Nah, geser ke samping, kita masuk ke areal kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu disekat sama pintu yang terbuat dari kayu kayak gini, guys. Jadi, nggak langsung kelihatan bagian dalam kamar mandinya. Karena di dalam situ, bagian toilet dan shower itu langsung kaca. Jadi, dipakein sekat kayak gini supaya nggak langsung frontal, ya. Wah, gila. nih areal kamar mandinya gue suka banget, ya. Bener-bener lega, guys. Di bagian sini, di situ ada wastafel lagi. Dengan table yang cukup panjang. Dan udah disitiain banyak banget amenities di situ. Di bawahnya lagi di situ ada dua handuk yang digulung dan di drawernya di situ ada hair dryer. Oh, gua tahu. Ternyata yang hitam tadi itu mungkin ini bukan wastafel ya guys, tapi lebih tepatnya ini kitchen sink. Tapi buat gua ini terlalu cakep untuk kitchen sink men. Ya nggak sih, ini terlalu cakep buat kitchen sink. Yang gua suka dari bagian wastafelnya ini adalah cerminnya yang gede banget. Kalian bisa lihat bahkan sampai ke bagian plafon atasnya guys. Dan di samping kanan kirinya di situ ada lampu neon yang terang banget dan warnanya kuning. Di depan wastafel, di sini ada kabinet dengan ukuran yang gede banget Di dalamnya di sini kalian bisa pakai buat gantung baju Dan ini bener-bener lega guys, karena ukuran kabinetnya tuh besar banget Ada banyak gantungan baju Sedangkan di sisi yang satunya Di sini ada safety deposit box Dan di bagian atasnya di situ ada tas yang mungkin itu bisa kalian pakai buat laundry bag Seperti yang gue pernah review di Kamala Resort Ubud ya karena masih satu hospitality, jadi di sini juga ada topi guys. Yang tulisannya agak beda ya. Di sini tulisannya Happy Nice Day. Topinya bisa kalian pakai, tapi jangan dibawa pulang ya guys. <laughs> nah sekarang kita masuk ke shower roomnya ya. Jadi di sini pintunya itu pintu swing, tapi semuanya itu terbuat dari kaca guys. Dan gue suka banget desain kamar mandinya. Kalian bisa lihat temboknya di bagian dalam itu masih pakai batu guys. Dan warnanya hitam keren banget gak sih? Sedangkan untuk handle shower dan gantungan, di sini pakai ornamen yang warnanya gold. Jadi kalau kalian lihat warnanya itu jadi cakep banget. Dan terakhir di sini ada shampoo, shower gel dan conditioner. Untuk toiletnya ada persis di samping showroomnya roomnya. Desainnya juga masih identik banget. Nah, ini ada yang menarik nih sama desain toiletnya. Gua mau review toilet bentar ya guys. <laughs> Mungkin ini kelihatannya receh banget karena cuma review toilet ya, tapi menurut gua ada yang menarik guys. Tawilannya ini udah pakai yang tipe floating atau nggak nempel ke lantai. Tuh, kalian bisa lihat. Ya sebenarnya nggak berasa apa-apa ya kalau pas boker gitu. Cuman menurut gua itu satu nilai plus aja buat estetik ya kan? Nah, balik lagi ke bagian kamar. Di tengah ruangan, di sini ada table yang panjang banget yang bisa difungsikan sekaligus sebagai meja kerja atau working desk. Yang langsung jadi satu atau terintegrasi sama ranjangnya. Cakep banget ya, desainnya tuh bener-bener seamless dan nggak kelihatan kaku. Dan di sini juga ada semacam tablet gitu yang fungsinya sebagai smart assistant. Kalian bisa nyetel musik, kalian bisa suruh buat setel alarm, reminder dan segala macem Dan kalian bisa lihat ya, bednya di sini tuh udah di setup pakai bunga-bunga, guys. Tulisannya happy holiday. Ya mungkin kalau misalkan kalian di sini lagi honeymoon mungkin lebih pas kalau tulisannya happy honeymoon ya. BTW kalau beginian setau gua juga bisa di request kalau misalkan kalian mau surprise bini kalian, mau request pacar kalian. Nah, itu bisa tuh happy birthday atau apa gitu kali. Nah, tapi yang paling menarik dari bednya ini adalah view-nya, guys. Cuman selisih sekitar setengah meter dari bed-nya, di sini langsung ada pintu yang bisa kalian buka, dan ini menuju ke arah private pool-nya. Private pool-nya bentuknya lucu banget, kayak setengah lingkaran gitu, tapi lebih karena di bagian sininya ada bagian yang rada pendek. Mungkin ini bisa ditaruhin sunbed atau apa gitu kali ya, tapi di samping sini juga udah ada sunbed-nya yang lebih besar, guys. Untuk kedalaman kolam renangnya di sini satu setengah meter ya guys. Jadi menurut gue pas banget karena nggak terlalu dangkal juga nggak terlalu dalam. Dan nggak cuman private pool guys, tapi di sampingnya di sini ada private jacuzzinya, bro, gila. Kalian mau mandi di showroom yang ada di dalam bisa. Kalian mau berendam di jacuzzi yang ada di sini itu juga bisa banget. Dan kalian bisa lihat ya di sini jacuzinya udah cakep banget, udah di setup honeymoon dan bunganya bener-bener udah ditata rapi. Di bagian samping-samping kolam renangnya, di situ juga ada mini garden yang ditanemin sama beberapa tanaman tropis gitu. Dan menurut gue cakep banget ya. Terakhir di ujung situ kalian bisa ngeliat viewnya sawah terasering guys. Gokil, cakep banget gak sih? Gue tahu sih kalau wisatawan Indonesia pasti mikirnya, ngapain bayar mahal-mahal kalau viewnya nya cuma sawah gitu kan? Tapi menurut gue, buat bisa menikmatin sawah di depan kamar kalian dengan fasilitas yang super keren kayak gini, worth to try banget sih. Apalagi, propertinya tuh masih baru, guys. Buat wisatawan asing, sesuatu yang kayak gini tuh bener-bener spektakuler dan priceless banget, guys. Karena di negara mereka, view kayak gini tuh nggak ada. Dan mereka harus cari ke Indonesia buat bisa ngerasain sensasi menginap dengan view sawah kayak gini. Oke okay, guys, that's it untuk video kali ini. So, gimana menurut kalian villanya? Menurut gue ini villanya keren banget, men. Apalagi villanya ini properti yang baru aja buka dan menurut gua itu salah satu nilai plus yang priceless banget. Selain karena building dan furnisnya yang semua masih baru, villanya menurut gue super spacey dan penataannya juga cakep banget. Di dalamnya ada private poolnya, ada private jacuzzinya, dan masih ada beberapa fasilitas lainnya. Ya, spa, restoran, dan juga public pool. Saya so, Menurut gue, villa ini menarik banget ya buat kalian cobain. Apalagi buat kalian yang honeymooners, pengantin baru yang lagi cari-cari tempat buat destinasi honeymoon. Mungkin villa ini bisa banget buat kalian masukin ke bucket list. Tapi gue juga pengen tahu gimana menurut kalian vilanya, please komen di bawah. Dan kasih tau gue di bawah juga hotel-hotel dan vila-vila mana lagi yang wajib banget buat gue datengin dan kasih lihat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!